di sini ada info resmi langsung dari Bu Harsi, Ali dan nanti malam bersabat ya, kita lihat aja disini Bu Harsi menginfokan bahwa Lida tentunya nanti malam akan hadir grup 3 top 28 persabat ya, jam setengah 9 malam hari ini tentunya yang akan jadi juri, Di sini ada Bunda Inul, tentunya Bunda ristus 1909 Dedek Alessi Kejora, Papa Fildan, dan fashion gurunya ada Devriko Audi persahabat ya. Dan untuk hostnya ada Abi Ramzi Gilang Dirga, Irfan Hakim, Ruben Onsu, Lidarara dan cirayut dea 4 Official. Tentunya untuk host. Rizky Bilar tidak tercantum persahabat ya, dipastikan malam hari ini abang Rizky Bilar tidak akan hadir di acara LIDA 2021 Dan tentunya pastinya bakal hadir si cantik di The Lest ya, walaupun tidak sepaket malam hari ini Kita selalu kompak untuk mendukung buat idola kesayangan kita Saksikan tentunya konser LIDA 2021 Top 28 dan tentunya dukung Duta Provinsi yang tentunya para sahabat dukung bersahabat ya Mudah-mudahan malam hari ini kita dikasih vitamin bahagia oleh Dede Lesti Kejora Untuk ke kabar selanjutnya, bersahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial ya Tentunya ini, Bang Dery ini, yang mana sedang naik ojek online bersahabat ya Hadoop, cute banget nih, ibu-ibu komplek katanya ya Tentunya makin sweet aja Makin aktif aja persahabat ya Bang Deri membuat kita semakin bahagia juga. Mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan buat Bang Deri. Amin ya Robbal Alamin. Untuk ke kabar selanjutnya para sahabat kita mendapatkan kabar terbaru soal Rizky Bilar ya kita lihat aja nih. Wow, tentunya Bang Rizky Bilar. Lagi-lagi ada proyek terbaru bersama Bang Buba persahabat ya. Ini keren banget lagi foto kembali. Ada Bang dari juga di situ. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk proyek terbarunya, Abang Rizky Bilar, Pak Sabat, Ya, tetapi di sini banyak sekali yang bertanya. Tentunya, votingan photoshoot hari ini tentunya sama dengan yang kemarin-kemarin, Pak Sabat, Ya, kita lihat di bajunya Abang Rizky Bilar. Di sini ada salah satu komentar dari akun Wahenihen yang berkomentar dikatakan kok bajunya sama seperti foto shoot yang di Bandung apa pengaruh isu katanya ya. Tentunya banyak sekali komentar banyak sekali respon juga nih sahabat ya. salah satunya. Di sini dari akun Instagram @978 di situ mengatakan kayaknya belum selesai kabu hari ini pakai baju itu kok katanya ya. Ada juga tentunya selanjutnya, komentar dari Irmawati Angelon16, disitu mengatakan, iya di story buba dia pakai baju yang sama. Ketika, persahabat, ya Kita lihat aja di unggahan Bang Deri nih, kita lihat Pak Sahabat ya, 37 menit yang lalu tentunya Bang Deri mengunggah sebuah postingan foto yang sama Pak Sahabat ya, di sebuah kalimat caps dan dikatakan, Gaspol Rizky Bilar Bubah Alvian Erick Lamin. Sahabat ya, tentunya sudah dipastikan. Kayaknya lanjut proyek waktu di Bandung, persahabat ya kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan proyek terbaru ini selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan, amin ya Robbal Alamin. Kita lihat juga nih persahabat ya keunggahan dan IGS-nya Kak Bubah Alfian. Tentunya Kak Bubah sedang memakai baju yang sama, persahabat ya kita lihat di baju Kak Bubah ya, tentu sudah dipastikan. Kayaknya Rizky Bilar lanjut Project photoshoot Tentunya ketika di Bandung ya Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kabar bahagia Kabar baik Dari idola kesayangan kita Persahabat ya, tentunya Tunggu saja info dan kabar selanjutnya Tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan Vitamin cute, vitamin bahagia Selanjutnya dari idola kesayangan kita Mungkin ini dulu informasi di siang hari Pak sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.